Review Polisi University Episode 1 Police University bercerita tentang sekelompok anak muda yang memiliki mimpi untuk menjadi polisi dan masuk ke universitas kepolisian. Untuk mewujudkan cita-cita mereka itu, banyak cerita yang harus anak-anak tersebut lalui. Mulai dari cerita tentang persahabatan, persaingan, asmara dan rahasia adalah hal-hal yang harus mereka lalui. Drama Police University akan tayang sebanyak 16 episode dan akan menghadirkan cerita menarik penuh dengan motivasi untuk setiap episodenya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja mereview drama Police University. Drama Police University dimulai dengan kisah Kang Sunho seorang pemuda yang tidak memiliki motivasi dan tujuan hidup. Sunho sebenarnya anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal. Saat di pemakaman kedua orang tuanya dulu, ayah Sungbum, Yun Il yang merupakan teman kedua orang tua Sun Ho, membawa dia pulang ke rumahnya dan merawatnya hingga saat ini. Meskipun dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Yun Il, namun Sun Ho masih merasa canggung dengannya. Selain itu Sun Ho juga tidak pernah mengerti apa arti dari sebuah kehidupan. Ia bahkan tak mengerti kenapa orang-orang tertawa dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang paling dia tak mengerti adalah alasan Sung saudaranya yang menganggap seorang gadis lebih berharga dari sebuah medali. Namun semua hal tersebut berubah ketika Sunho secara tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang bernama Oh Kang Hee. Oh Kang Hee berhasil membuat Sunho penasaran terlebih setelah melihat semangat Oh Kang Hee yang sangat membara. Mulanya Sunho hanya penasaran dengan Oh Kang Hi, namun tanpa disadari Sunho mulai tertarik dengan Oh Kang Hee. Bahkan Sunho mencari tahu tentang Oh Kang Hee dari media sosialnya. Bahkan Sunho akhirnya memutuskan untuk masuk ke Universitas Kepolisian setelah mengetahui Oh Kang Hee akan masuk ke Universitas itu juga. Sunho juga merupakan seorang hacker yang handal karena sejak kecil telah belajar komputer dengan Yoon Il yang memiliki toko komputer. Sunho juga memiliki seorang teman di dunia maya bernama Bert yang memintanya dibuatkan aplikasi untuk meretas. Sunho yang menggunakan akun Yun mengirimkan aplikasi itu pada Bird, dan ternyata pemilik akun Bird itu adalah Yodong Man, yang merupakan seorang detektif yang bertugas untuk menangani kejahatan dunia maya. Selain itu, Yodong Man juga merupakan orang yang menabrak mobil Ayah Sunho saat sedang mengejar penjahat. Hal ini membuat Ayah Sunho masuk rumah sakit, namun Sunho masih belum mengetahuinya karena sedang mengerjakan tes tulis untuk masuk universitas kepolisian. Selesai mengikuti tes tulis, Sunho langsung ke rumah sakit untuk menengok ayahnya yang mengalami luka. Selain itu ternyata Yun Take Il juga menderita kanker stadium 1 dan harus segera dioperasi dengan biaya ribu dolar. Sunho dan Sungbum kebingungan mencari biaya untuk operasi ayahnya. Akhirnya Sunho dan Sungbum memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Mereka meretas rekening kripto milik kasino ilegal untuk biaya operasi ayahnya. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh Yodong Man yang memang sedang menyelidiki kasino ilegal itu. Malam harinya Sun Ho menerima kabar dirinya lulus ujian tulis dan bersiap untuk tes fisik dan wawancara. Hal yang sama terjadi pada Oh Kang Hee. Keberuntungan Sun Ho dan Sung Bum tak lama karena mereka berhasil dilacak oleh Dong Man. Keduanya terancam penjara tiga tahun karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Komunikasi. Namun, Yodongman berubah pikiran setelah ayah mereka datang dan berlutut. Setelah kejadian itu, Sunho sempat mengurungkan niatnya untuk masuk universitas kepolisian. Namun, ternyata ayahnya mengetahui hal itu dan mengantar Sunho ke tempat tes wawancara. Dalam perjalanan, dengan bangga, ayah Sunho mengatakan pada temannya jika anaknya Sunho akan jadi polisi. Mendengar ayahnya bangga terhadap dirinya. Sunho mulai membulatkan tekad untuk lolos dalam tes wawancara itu. Bahkan hari itu adalah pertama kalinya Sunho memanggil Yoon Tae-il dengan sebutan ayah. Di ruang tunggu, Sunho bertemu dengan Okang oh Hi yang menyapanya dan mengira Sunho masuk Universitas Kepolisian karena dirinya. Selanjutnya, giliran Sunho masuk ruangan wawancara dan ternyata Yeo Dong-man adalah salah satu profesor yang mewawancarainya. Dan malangnya lagi, Yodongman masih sangat kesal dengan Sunho karena Sunho sebelumnya meretas akun kasino ilegal itu. Dan hal itu membuat Yodong Man kehilangan kesempatan untuk menangkap orang di balik kasino ilegal itu. Ditambah lagi Yodong Man juga dipindahkan ke Universitas Kepolisian itu karena gagalnya misi itu. Ini adalah akhir dari episode 1 drama Police University. Akankah Kang Sun Ho berhasil lolos dalam tes wawancara itu?